Huma, uf, dan haram kalian mengatakan kepada kedua orang tua, maka nanti nih, matakan ih juga sudah haram. Haram nih bukan makruh, haram menyebutkan ke orang tua, ih sudah haram. Apalagi apa memukul, nyuntungkan. Terus nggak kan kelihatan kalau anak kalau sama orang tua sudah nenek nenek gini nenek nenek gini ditungtung nekcaik heceweh eh haram he seway, itu pidorakal cik cik eta orang kuat moa. kalau kita diuji oleh Allah punya orang tua di rumah kita ini makanya Al-Quran menyatakan banyak ayat wabil walida ini eh bahkan Allah menempatkan nomor kedua nih. Waskuru li wa, wa, waskuru wali-wali dai bersukulah kepadaku dan bersukulah kepada kedua orang. Di sini juga nomor dua ya Allah ternyata orang tua kita ini sangat berharga, sangat mulia, ya bagi kita. <tuh> الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Ashadu an la ilaha illallah wa dahula syarikalah Wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu Alladhi la nabiya ba'dah Allahumma salli wa salli mabarik wa azim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'du ayyuhal hadiruna walhadirat itakullaha haqa tuqatihi wa latamutunna illa wa antumuslimun. <coughs> Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sekaligus Allah memberikan kesehatan, sehat lahirnya, sehat batinnya Dan Allah masih memberikan nikmat yang besar yaitu nikmat iman, juga nikmat islam Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi kembali, bisa melaksanakan undangan Allah Subhanahu Wataala. Semoga dan senantiasa seluruh amal dan amaliyah kita semua dijadikan amal yang makbul, yang diterima oleh Allah, yang senantiasa amal kita bisa menyertai kita sampai di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Amin. Allahumma ya Allah ya robbal alamin. Salawat dan salam, semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana, wa Nabi Yana, Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Berikut keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atmau tabi'in, sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir. Semoga kita semua wabil khusus yang hadir pada kesempatan ini. Mendapatkan syafaatul uzma pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Sebabnya wasilah kita mengikuti majlis talim pada malam ini. Pertama-tama ya Allah berikanlah kepada kami umur yang berkah. Yang kedua ya Allah berikanlah kepada kami rezeki yang berkah. Yang ketiga, Ya Allah berikanlah kami jagalah kami sehingga kami keadaan sehat kami walafiyah sehat dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan wasilah sababiah mengikuti pengajian ini kita dijauhkan dari berbagai ujian malafetaka musibah yang di luar kemampuan kami dan kalau seandainya engkau Ya Allah Ingin menguji dan mencoba, semoga Engkau membimbing kami dan semoga memberikan kemampuan kepada kami semua sehingga bisa mengantisipasinya, bisa menanggulanginya secara baik. Amin. Allahumma ya Allah, ya Robb alamin. Ya Allah berikanlah rezki yang banyak dan barokah, anak-anak yang soleh dan solihah, kehidupan yang aman tenang dan terutama Ya Allah istiqomahkan kami di dalam ibadah kepadaMu ya Robb. Ilahil. <coughs> Kemarin kita pulang lagi dari 883 ayah waiz akhoz nami Sakobani Isroil <coughs> A'udz Billahi min rajim. Bismillahiirrahmanir rahim. Bangga ibu wa iz a'khzna misaq bani na illallah La ta'budun illallah wa bilwalidain ihsanan wa zilqurbah Wadhil qurba wal yataama wal masaani wal qulul Wa aqimu as-salata wa atu al-zakhata illa qaleela SUMMA TAWALLAYTUM IN LAN QADILAM MINKUM WA ANTUM kutu si terlalu kekolkolahan. Wa il wa il akhl namisat Tidak ada yang wadahnya cuma satu jadi taknya sa tak kecil ya digigit. misa sa Misaq <tukar> qabani Jadi hampir ketukan antara tak dengan sinnya harus sin maya sin is is kalau sama if is agak lidahnya ujungnya digigit dikit is Oh in latak jadi kadang-kadang dengar itu latak jadi kurang ke dalam kurang ke dalam lan ta'buduna illallah wa bil walidain ihsanu na'un jadi gunah ma'al gunah ihsanu wadhil wadil qurquba wal yatama wal masaki waqul nah setiap kok ya apa nih halkikan makhorijul hurufnya tidak tengah-tengah tenggorokan ujung waqululin Si haus na wa ang paimo sok, sok, sok, sok. So laan tawa ang toza ka, sum, sum, sum. Mata wal, tawa lay tung. Illa min, min, min minkum wa antum Jadi nyantainya Wa idz akhadna bani Israil dan ingat dan ingatlah di waktu kami mengambil janji keturunan Israel Bani Israel dan ingatlah tatkala kami mengambil janji dari orang-orang Bani Israel la ta'buduna illallah dan janganlah la ta'buduna illallah tidak boleh menyembah terkecuali kepada Allah Wabilwalidaini ihsana dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Wazil kurba dan berbuat baiklah kepada kerabat terdekat keluarga Waliyatama dan kepada anak-anak yatim Walmasakin dan orang-orang miskin. Waqulu dan waqulu linnasi husnan. Dan berkatalah kepada manusia yang baik. Wa'aqimus solata dan kerjakanlah sholat. Wa atuz zakata Dan keluarkanlah zakat Sumat illa qalilan Kemudian mereka berfaling Illa qalilan minkum Terkecuali hanya sebagian dari mereka Wa antum mu'ridun Dan mereka itu membangkang Al-Istah membalikan mukanya Tidak mau ikut itu kebanyakannya ini adalah ayat masih mengenai membicarakan orang-orang Bani Israel lama banget ya Pak jadi kelihatan orang Bani Israel sifat-sifatnya itu Allah subhanahu wa ta'ala tetkala Mengambil janji dari mereka Di dalam kitab Taurat Jelas Tersirat dan tersurat Di dalam kitab Taurat Allah Menyuruh dan melarang Kepada mereka Kata Allah La ta'buduna illallah Ini ayat Masduknya khusus kepada orang-orang Bani Israel dan umumnya kepada seluruh umat termasuk kita semua. Kata Allah, La Janganlah kalian menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala sehingga di dalam kita di dalam kalimat tauhid disebutkan la ilaha illallah tidak ada yang hak ya tidak ada yang hak ditaati perintah dan larangannya ya. tidak ada yang hak ditaati perintah dan larangannya illallah terkecuali hanya Allah jadi tidak ada semua yang hak itu terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala jadi semua di bawah Allah kalau seandainya memerintahkan kalau seandainya mengajak kita kalau tidak sama dan tidak akur dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita tidak boleh taat dan kita tidak boleh mengikutinya. Ulama menyampaikan lato attalimah kelukin pi maksiatil khaliqnya. La to'ata li mahlukin Janganlah kalian taat kepada makhluk maksiat kepada Allah Hatta yang memerintahkannya itu orang tua kalian Hatta yang memerintahkannya itu adalah guru-guru kita Hatta yang memerintahkannya adalah para ulama dan umaro Kalau seandainya perintah-perintah itu tidak sama ya dengan perintah Allah kita sampai kapan pun tidak boleh mengikut mengikutinya jadi pada dasarnya kita taat kepada Allah subhanahu yang wajib dan hak ditaati itu hanya perintah Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kalau perintah makhluk tapi sama dengan perintah Allah? Itu memang wajib kita taati. Kalau sepanjang itu perintah makhluk itu sama tidak tojayah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya contohlah kita orang tua kita wajib taat. Kalau tidak kita dosa besar kepada orang tua. Tapi satu saat orang tua kita nyuruh mencuri, kira-kira jika -kira, kita taat enggak? Kita turut enggak? Hah? Wajib tidak turutnya, wajib tidak taatnya. Kenapa? Karena itu mencuri, itu hukumnya haram dan tidak boleh oleh Allah subhanahu. Walaupun ini perintah kedua orang tua yang kita sayangi, kalau salah, kalau sesat, kalau inkar, kalau munkar, kita bubar saja. Nabi Ibrahim alaihi salam, Ketika ajar sai -ay ayahandanya tercinta itu kebiasaannya menjual patekong bahkan menyembah-menyembah menyembah berhala Nabi Ibrahim ini beda Pak ya Walaupun ini bapaknya, walaupun ini harus dicintai, harus disayangi, harus diikuti bapaknya. Ketika berbeda faham di dalam akidah, berbeda faham di dalam tauhid, maka barulah tuh bubarlah Nabi Ibrahim. Hanya hubungannya secara lahiriah saja, adapun secara keagamaan, secara batiniah, udah putus dengan bapaknya. Pakai ketika itu Nabi Ibrahim ya dalam sejarah disuruh jual-jual patecong -jual itu e, ke sana ke sini di pinggir walungan itu patecong itu di apa diadu-adukan, <laughs> adu-adukan sama bapanya ini masih kecil ini belum belum punya belum punya kepribadian siapa Tuhan yang sebenarnya ini diadu-adukan trek trek trek trek katanya nggak apa-apanya Tuhan ni nggak apa-apa nih gitu ya. Jadi dibilang udah laku dan sebagainya ya itu masih masih macam-macam ketika setelah dia itu menyatakan bahwa kok kenapa Tuhan ini tidak berdaya, kok kenapa Tuhan ini tidak ada manfaatnya, kok kenapa mereka menyembah seperti ini berhala Nah baru di situ fikir ada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, baru sejarah membuktikan bahwa Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan mencari jatinya mencari jati diri siapa Tuhan yang hak yang benar harus kita sembah Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berjalan mungkin ini matahari, pertama matahari yang dianggap oleh Nabi Ibrahim oh ini mungkin Tuhan disembah sampai maghrib, kok maghrib ini surup matahari, Tuhan ini tidak boleh surup, Tuhan ini tidak boleh hilang katanya Nabi Ibrahim ya, surup juga oh bukan berarti lepaslah matahari lepaslah siang datangnya malam muncul ya apa Bu bulan Oh ini mungkin nih lebih redup lebih indah lebih enaknya dipandangnya ini mungkin ini Tuhan ini itu kan Tuhan mungkin ini mungkin Tuhan ini jadi Ya Allah Ya Karim ketika datang pagi Oh ini hilang juga bukan lagi itu Nabi Ibrahim itu Ya ayahnya tercinta ini apa? Karena beda paham, beda akidah, beda kepribadian. Maka dia itu membelot dan bubar dari akidah ayahandaknya. La to'ata li makhlukin pi masyiatil khali. Jangan taat kita kepada siapapun di muka bumi ini selama perintahnya itu apa? Ber, Bapak, bertojaiyah tidak sama dengan aturan Allah Subhanahu dengan aturan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala makanya di sini la ta'buduna illa Allah kita akan lahir di dunia ini ditugaskan ini diciptakan untuk ibadah bukan untuk apa-apa wa ma jinna wal insa illa liya. awas itu ingat Bu tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia. Illa liya'budunallah terkecuali kalian ini harus beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tugas pokok kita. Mukhlisin dengan ikhlas semuanya pak ikhlas semuanya tanpa ada tujuan apa-apa ikhlas ibadah didasari dengan keikhlasan dengan ketulusan semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah semata-mata ingin mendapatkan apa pahala dari Allah semata-mata ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah itu ibadah akan menjadikan bekal untuk kita nanti di akhirat Pak ini ibadah semua ikhlas ini semuanya jadi tugas kita iba, ibadah sama siapa ibadahnya illallah menyembah hanya kepada Allah tujuan kita karena datang ke sini juga hanya perintah untuk mencari Ridho Allah perintah Allah mencari Ridho Allah perintah Allah untuk mencari ampunan Allah perintah Allah untuk segala-galanya untuk Allah Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin Sesungguhnya salatku ibadahku, hajiku umrohku pengajianku bahkan sujudku salatku lillahi robbil alam hanya kepada Engkau ya Allah Bukan hanya kerana ingin kaya Bukan hanya ingin karena jabatan Bukan ingin karena ini dan itu bukan itu ma urusan dunia Yang harus kita ingin karena apa karena a ah? dunia apa ingat saya kembali-kembali ustadunna -kembali, ustadz dunia itu membicarakan hanya dunia tidak akan lama akhirat kekal itu apa kadang-kadang manusia tahu benar dunia ini tidak akan lama akhirat itu akan kekal tetapi kadang-kadang kita tidak sadar juga gitu. makanya bagus kalau seandainya setiap pertemuan terus diulang-ulang supaya melekat di dalam tubuh kita kalau sudah melekat kita berfikir kita oh dunia ini tidak seberapa dong tidak akan lama dong. Kekayaan ini tidak akan kekal. Bukan bukan sesungguhnya tempat kita di dunia ini. Dunia ini alat tempatnya nafsu. Dunia tempatnya setan. Dunia tempat poya-poya. Dunia tempat murka. Bukan tempat kita sesungguhnya tempat nafsu lmutmainah. Nafsu yang tenang. Tempat kita adalah nanti di akhirat. Itu tempat yang sesungguhnya bu. Layakruju nawala yamutuna. Kalau kita sumpah sampai di akhirat, kita tidak akan bisa keluar lagi di sana, bu. Walaupun minta sama Allah, ya Allah kami keluarkan lagi kembalikan ke dunia, tidak akan. Walayamutuna dan mereka tidak akan pernah mati lagi setelah mati. Ya Allah matikan lagi. Ya Allah tidak kuat. Ya Allah ada di dalam neraka, tidak akan kekal masuk neraka kekal masuk surga bagi orang-orang yang apa yang orang musyrik orang kafir dalam nerakanya kekal naudzubillah summa naudzubillah kita jangan sampai ke tempat yang sangat menjijikan itu la ta'buduna illallah yang kedua janji Allah kepada Bani Israel pada khususnya umumnya kepada kita semua wabil walidaini ihsanan ini ayat sering dikemukakan, ini ayat sering kita dengar. Bahkan ini ayat sudah diperjuangkan oleh kita juga. Bahkan perintah Allah, kita harus selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi yang namanya laki-laki tetap milik ibunya. ya. Apalagi namanya bapak-bapak itu tetap milik ibu dan bapak kita. Sampai kapanpun dan sampai di akhirat pun. Ya ingat itu ada ulqomah dulu ya saya cerita singkat aja karena sudah sering ulqomah itu karena sayangnya sama istri karena cintanya sama istri akhirnya berani mengusir ibunya ya akhirnya berani mengusir ibunya kata istrinya kalau sekarang mungkin pak bapak sayang ibu atau sama saya kalau saya, kalau sayang sama saya, ibumu suruh berangkat dari rumah ini. Kalau bapak masih sayang sama ibumu, saya yang akan berangkat dari tempat ini, kata istrinya. Karena itu, ulkoma itu masih berat dan cinta kasih terhadap istrinya, ya, maka diusirlah ibunya. Subhanallah, berani mencaci maki, berani menghina yang menjadikan sebab dia itu melahir dan ada di muka bumi ini. Ya kan? Adanya dia itu adanya anak kan adanya kedua orang tua. Tidak akan ada kita di muka bumi ini tanpa orang. Maka sababan liwujud wujud di dunia. Maka dengan sabab-sabab ini adalah menjadikan sebab dohirnya kita di dunia. Di dunia orang tua. Maka ulqomah ketika itu diusirlah seorang ibu tercintanya. Karena sayang sama istri, nah, usir gitu kan? di usir, usir dia itu sakit-sakit dan mau meninggal dunia susah mengeluarkan syahadatnya. Para sahabat sudah membimbing, ternyata Ash Ash Ash. Padahal ibadahnya bagus, puasanya bagus, dekat dengan Rasul, kemesinya rajin, ya sodakohnya pun rajin tetapi ketika mau meninggal dunia itu susah banget menyebutkan asma Allah, Allahu Akbar, asyusah lidahnya kalah menjulur menghalangi kata-kata yang akan keluar dari mulutnya matinya susah, macam syahadat susah alias isi korang sunamah, celik pak sudah parah, kayaknya sudah sedih itu akhirnya datang sama Rasulullah, ya Rasulullah ulqomah itu sakit dan kayaknya sudah mau meninggal tapi tidak bisa mengucapkan syahadat, kata Rasulullah. Tanya barangkali punya dosa sama ibunya, singkat aja ceritanya. sampunnya dosa sama, ibunya, ternyata ya ibunya diusir dari rumahnya, carilah ibunya, minta ampun dan minta maaf kepada ibunya ternyata ibunya tidak bisa memaafkan saya tidak akan pernah memaafkan anak saya karena sudah sakit hati yang dalam sudah mengusir saya sudah mencaci maki saya sudah menghina saya saya tidak akan pernah memaafkan anak saya semakin sulit Pak tidak dimaafkan seorang ibu semakin sulit itu mengatakannya semakin poyang fayu syaqaratul maut itu maut. datang lagi itu sahabat ya Rasulullah memang ada ibunya ulqomah tapi tidak memaafkan sama anaknya ya rasul kenapa bilang sama ibunya kata baginda rasul bilang sama ibunya saya akan bakar ulqomah karena ulqomah tidak akan pernah bisa melepaskan ruhnya tanpa dibakar bakar aja ulqomahnya dibilang mau dibakar aja datang lagi itu sahabat kepada ibunya ulqomah jauh dari tempat rumahnya di saung saung itu datang ibu ya ini ibunya Ulqomah, ya, Ulqomah karena susah ini untuk melepaskan ruhnya, kata baginda Rasulullah, ini Ulqomah mau dibakar saja kalau tidak diampuni oleh ibu. Mungkin ibunya ini, nah disini bu, ya, yang namanya ibu, yang namanya ibu ini sayangnya sepada anak ini, walaupun sakit hatinya, walaupun apa, ada juga lah mengalir air susunya itu. Akhirnya merenung, dan ibunya ini, ya saya eh, menyadari, saya mau ikut aja ke sana, ke rumah anak saya. Baik nak saya dan langsung nak saya ampuni segala dosa-dosamu nak. Ibu ini yang melahirkan yang melahirkanmu ya. Sayang dan penuh kasih sayang kepadamu ya. Dari kecil sampai besar engkau besarkan, engkau didik, engkau bawa ke sana ke sini. Ibu rindu. Ibu sayang kepadamu dan ibu akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu lalu nah, langsung gitu kita -gitu. langsung dibimbing oleh sahabat-sahabat asyhadu allahi la ilaha illallah langsung aja lancar asyhadu allahi la ilaha ill wa ashadu anna muhammadar rasul langsung meninggal aja dunia dengan husnul khatimah ini makanya orang tua kalian bapak-bapak termasuk saya adalah tetap kita milik ibu ya Ibu artinya kita ini jangan terlalu patuh dan taat sampai kalah sama istri sampai kita bisa mencaci maki ibu kita sendiri ya sampai bisa mencaci maki ibu kita karena sayang sama istri karena satu rumah sama istri karena semakin tua maaf Ibu ya biasanya orang semakin tua itu semakin beda Bu ya Ya, kalau mau mandi tidak di apa tidak disuruh-suruh mandi kayak anak kecil kayaknya lebih dingin kalau udah tua itu kalau orang tidak mandi kan seminggu sekali nggak mandi kan itu wangi semakin tua itu semakin tidak menyenangi kan wanginya ada istilah penyakitnya TB belek boson budug nande belikan tahu belikan mas? <laughs> ya orang tua biasanya suka belikan itu budeg ya ya budeg sama mantunya Mak Mak Mak dasar mertua budeg <laughs> ini dosa-dosa besar ini ini yang bisa-bisa menjadikan kita sebagai ayah sebagai anak kita bisa dosa kepada ibu kita ini sudah seperti itu belikan kadang-kadang cucunya dikasihkan lebih dahulu nih buat adik ini neneknya ini enggak belum kebahagiaan ini bersaing dengan cucunya kadang-kadang seperti itu masa cucu di kalau saya ini enggak kebahagiaan tenang Nek ne, makan udah tua enggak ah senang pengen bareng sama cucu kadang-kadang seperti itu ya kan kadang-kadang orang kalau punya orang tua kadang-kadang biasanya kita kamar depan orang ya orang tua udah aja di belakang lah dekat air tujuannya supaya dekat ke air ya kan ke air itu usia sesuai dengan umur kalau anak, anak kecil satu anak kecil mau tidur pipis udah nggak pipis lagi usia 40 kadang-kadang bisa 2 tiga kali pipis malam. usia 50 kadang-kadang kita ini sering gitu, ya sering walaupun tidak ada, sering uh, udah tua banget ini kadang-kadang sering banget itu ke air itu ini udah aja di belakang padahal bukan itu, ah malu di depan mah, Senang gitu subhanallah ya, makanya bahagialah sebetulnya bagi bapak-bapak yang masih mempunyai ibu. tetapi celakalah kita kalau seandainya punya ibu bapak yang di apa diabaikan, dihinakan, bahkan kita kan sama orang tua wa'abkar. Jangan kita membentak kuanhar, jangan kita membentak, membentek es jangan. Eh si mama, eh si emak, ya lupa pidorakah ngajiin kolot mah, ya? ya? Pidosahen, pidorakah? Nanti nggak ada apa-apanya, kita rajin ngaji, rajin sholat, rajin sodako, bahkan umroh, bahkan haji, bahkan apapun ibadah kita yang besar, yang kecil kita laksanakan, tetapi dosa, doraka terhadap kedua orang tua, maka semuanya habis, nggak ada apa-apanya. Ini surga kita. Kan banyak orang ini jaruh kemana-mana sampai kuokus. Mana mana gitu, cowok kemana, jaroh ini orang tuanya sendiri ini pisur galen dilewat, bahkan ini didorak apa istri maksiat di depan orang tuanya. Kalau kita maaf maaf ya, bukan artinya saya ini kan istilahnya kalau di depan orang lain punten. Apalagi di tempat-tempat yang sangat yang sangat-sangat itu ya sampai ke maaf yang ada di sini maaf itulah lewat sama ibunya sama bapaknya nggak pernah ada maaf lengkah aja maaf oh, maaf maaf juga sambil dilengkahin yang seharusnya kita tidak boleh melangkah dan melengkahin kedua orang tua itulah berbuat baik Ya, walatakulahuma uf dan haram kalian mengatakan kepada kedua orang tua maka uf non uf teh ih, katakan ih juga sudah haram, haram nih bukan makruh, haram. Nyebutkan ke orang tua ih sudah haram, apa lagi apa? Memukul, nyunturunken.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 Waskuru wa, wali-wali daik Bersyukulah kepada ku Dan bersyukulah kepada kedua orang Di sini juga nomor dua Ya Allah ternyata orang tua kita ini Sangat berharga Sangat mulia Ya bagi kita Terkecuali kalau ibu Maaf dibalikan tadi ibu Kalau ibu ibumah tetap nomor satu bu Bosua Ibu punya suami, nomor satu berarti sua. suami, orang tua nomor dua, beda kebalik, kan? Kalau ibu tetap aja nomor satu adalah suami, suami, jangan sampai ibu mentaati ibu bapamu, ibu dan ibumu dosa terhadap sua. suami. Sampai-sampai ibu diampuni seorang ibunya, ini dari dosa-dosanya ini, Sebabnya seorang anak taat kepada sua, suami Ini satu lantai dulu kan Zaman Rasulullah ada satu lantai Satu lantai di atas anaknya di bawah ibunya Dari dari bawah ini naik ke atas pesuruhnya Neng, ibumu sakit parah Duh gimana ya Saya tidak boleh kemana-mana Kata suami Kan suami saya lagi perang sama Rasul berangkat perang, kata suami eh mamah jangan kemana-mana keluar rumah bapak cukupin kebutuhan mamah pokoknya jangan kemana-mana selama bapak belum pulang kunci pintu dan sebagainya jangan kemana-mana selama bapak belum pulang akhirnya itu datang lagi ini putusan dari ibunya neng, ibumu kritis, wah gimana ya enggak enggak ya gimana ya doain aja doain aja cuma cepat apa sembuh sembuh mama cepat sembuh nah ketiga kalinya Neng mamahnya udah meninggal inna lilahi wa inna ilahi rojiun ternyata anaknya yang beda rumah itu diutus bak ibunya ma udah sakit udah semakin sakit kritis sampai meninggal an anaknya enggak menengok satu kalipun Kenapa? Karena anaknya ini lebih patuh kepada su suami. Diadukan sama Rasulullah bagaimana ya Rasulullah ada seorang anak dan ibu. Ibunya dari mulai sakit-sakitan, anaknya dikasih tahu, tapi anaknya ini sangat patuh kepada suaminya, tidak bisa menengok ibunya. Kemudian kritis, kemudian sampai meninggal pun, Anak ininya tidak pernah menengok satu kali pun Karena taat kepada suaminya, Rasulullah menyampaikan, Allah sudah mengampuni ibunya, Dan Allah sudah mengampuni anaknya, Allah mengampuni suaminya, Jadi semuanya diampuni ternyata, Dengan hanya taatnya seorang istri kepada suami, sehingga ibunya yang meninggal pun diampuni segala dosa-dosanya akibat taatnya anaknya kepada su suami ya bu jadi ibu mah kalau melihat contoh dari situ berarti tetap harus pengkuh taat ya kepada suami suami ibu-ibu semuanya beda dengan ba, bapak tetap bapak itu harus lebih itu ya tapi bukan artinya ibu harus mengapa kepada ibu dan keluarganya harus ditinggalkan bukan bukannya ya kenapa itu selama ini kita harus minta iz, izin pak sengon menengok ibu kita di sana izinin ya itu ya diizinkan tengok gitu kan pak Ibu saya sakit saya izinin untuk apa mengurus itu jadi boleh tetapi harus izin sua suami, masalah suami juga tidak mengizinin, gitu kan? mengizinin, jadi kalau tidak izin nggak boleh, nggak boleh gitu, ya, nah ini wabil isana banyak ibu bapak bentuknya berbuat baik kepada orang tua yang jelas, kita harus membahagiakan orang tua jangan sampai kita menyentil, menyentuh perasaan kedua orang tua, tua apalagi sampai meneteskan air mata orang tua, karena karena sakit oleh anaknya karena tersinggung oleh anaknya karena hatinya tidak enak oleh anaknya itu jauhi dan hindari oleh kita semua yang jelas ibu kita harus senyum dengan prestasi kita ibu bapak kita harus bahagia dengan melihat keluarga kita yang damai dan harmonis ibu dan bapak kita harus merasakan bahagia melihat anak-anaknya yang soleh dan soleha itulah bahagiakan perasaan kedua orang tua Insya Allah dengan cara seperti itu Allah akan membukakan rahmatnya 99 abu-abu rahmat akan terbuka untuk anak-anak dan yang anak-anak yang soleh dan soliha itu kan Bukankah Rasul menyampaikan jadi uh, murka Allah itu di atas kemurka orang tu? Tua ridho Allah di atas ridho orang ridhol lah Wali dain syukhullo bisyuktil dain ridho Allah di atas kedua ridho orang tu, lamun orang tua ridho Allah pun ih ridho, lamun orang tua murka sakit hati nyeri hate ku anakna Allah gemu harido, Ta tak nu no, paling power, tanya jadi lamun orang rekam Mamana lagi mun bisa mas sungkem kainung bapak, mun bisa mas salahnya, gitunya, sabab etate pisurgalen jalan utama wa bil walidaini ih sanan itu tugas nomor 2. Tugas yang ketiga wal qurba wal yata kita harus bagus dan baik kepada keluar keluarga gitu kan? Wal yata dan kita juga harus berbuat baik kepada anak-anak ya anak-anak yatim. Rasulullah menyampaikan bahwa kita ini dengan kalau seandainya kita menangguli anak yatim Kafilul yatimi ana wa huwa kahataini fil jannati Kalau seandainya kita di dunia ini mencukupi membantu ya menyayangi anak-anak yatim maka kita ini kata Rasulullah saya dengan kamu ini akan seperti ini. Rasulullah mengapa menekan jari ini? Berarti kita akan berdekatan, berdampingan dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasalam. Kenapa? Karena kafilul yatim yaitu membantu, menunjang, membahagiakan anak-anak ya anak anak yatim gitu kan anak yatim kita dengan rasul khaidaini ini di surga itu akan menjadikan dekat wa wal sababah jadi jari tengah dengan jari ini akan seperti begini gitu. Berarti kita bertetang bertetangga gitu kan. Tetapi kalau seandainya sebaliknya kita mengkhianati anak yatim maka itulah yang paling dosa yang paling besar. Ada juga mengeksfolisir, mengatasnamakan anak yatim itu yang paling bahaya. Ya, bikin yayasan anak yatim, tetapi anak yatimnya pada ke apa? Kekurangan, kesederhanaan. Yang urusnya malah punya mobil, rumahnya besar, gitu kan? Cari dana dan kesana kesini, pakai proposal untuk anak-anak ya, yatim. Saya punya sahabat tu saya tidak tidak obrolkan nama dan sebagainya punya sahabat kalau dia itu nawarin kepada orang-orang kaya. Pak ingin maju usaha. Cobalah doain sama anak yatim. Saya punya anak yatim 40. Oh iya. Di dalamnya itu anak yatimnya cuma 5 orang. Yang sisanya itulah anak-anak yang biasa. Punya ayah dan ibu. Ini banyak orang yang usaha seperti, seperti ini. Dijadikan usaha. Dijadikan landasan. Dijadikan untuk apa. E, memperkaya dirinya sendiri. Anak yatimnya 5an. Yang 30-nya anak punya ibu dan bapak dibilang semua anak, ya, anak yatim ini dosa besar kan seperti ini makanya kalau sana tidak bisa kita apa menjaga hartanya lebih baik kita aja menyumbang aja daripada kita mengadakan anak ya, yatim kalau sana tidak bi, tidak bisa gitu banyak yang seperti itu ini dosa yang paling besar itu kalau kita makan harta anak yatim itu sama dengan memaksukan apa api bak Barak ke dalam per perut Makanya yatim anak-anak yatim ini Jangan sampai dalam Quran sebutkan Kalau seandainya di rumahmu ada anak yatim Maka ambillah seperlumu Kalau kamu fakir ayah numere ke anak yatim, anak yatim nah, ya di rumah orang, orang teh pakir sangsara, ah ngiring weh gitu nya seperlu, seperlunya tetapi kalau seandainya kamu punya anak yatim di rumah, kamu sudah maju, kamu sudah standar ekonominya maka jangan coba kamu mengapa mengambil dan memakan harta bagian dari anak yatim itu Al-Quran menyebutkan seperti itu Duh, dan ya, jadi mudah-mudahan ibu bapak semuanya ibadah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada keluarga anak yatim, pakir miskin, ya. Shalallahu nanti sambung lagi. Wakululinasih husnan, wakibusolata. Jadi kita harus mengucapkan baik kepada manusia sekalipun manusia itu penjahat. Tetapi kita juga harus selalu berbuat baik dengan kata-kata yang lembah lem lemah lembut Piraun yang paling jelek Nabi Musa yang paling bagus tapi tepat Piraun apa Nabi Musa itu Berbicara dengan baik kepada Fir Fir'aun InsyaAllah ya kita bertemu lagi Mudah-mudahan kita termasuk Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita termasuk orang-orang yang istiqomah Di dalam ibadahnya Yakin kita tidak akan lama Di dunia ini yakin kita Amal kita yang akan menolong kita Nanti di akhirat maka perbanyaklah Amal istiqomahkan Dan biasakanlah amal kita semua. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina wassalamun alal mursalin walhamdulillahi alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kedua bendera yang tadi diklaim sebagai bendera hizb utahrir itu adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya jelas Anitni Abbas Rohyatu sallallahu alaihi wasallam saudah Wa uhu abiyad Saya enggak bisa artiin ya insya Allah ya artiin, Oh artiin baik, artiin. baik terima kasih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 suci bendera panji nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi-tinggi la ilaha illallah Akbar wa Wahai para mujahid di